Tempat di mana kita akan pergi disebut Blood Rock Grounds. Ini akan menjadi perjalanan sekitar lima hari dari Daosek. Karena daerah itu terletak di persimpangan antara perbatasan beberapa sekte super. Ia telah berubah menjadi daerah yang cukup kacau. Bahkan beberapa orang yang paling ditakuti sering mengunjungi tempat itu. Petik 2. Condor hijau terbang melintasi langit biru-biru Huan -huan, yang ada di dalamnya. Saat ini sedang memberi pengarahan kepada Lindong dan sisanya tentang misi. Daftar sekte yang diinginkan. Lindong sedikit terkejut. Dia juga mendapatkan beberapa pengetahuan tentang wilayah Suwan Timur selama periode waktu ini di Aula Desolate. Daftar sekte yang diinginkan dikeluarkan bersama oleh beberapa sekte super. Mereka yang muncul dalam daftar ini semuanya adalah ahli yang kuat dengan kemampuan mengejutkan. Saat itu. Senior Zhou Tong juga ada di daftar ini. Apalagi dia ditempatkan di urutan teratas daftar. Tentu saja. Ini dikeluarkan oleh gerbang Yuan dan akhirnya dihapus karena keberatan dari sekte Dao kami. Petik 2. Lin Dong tertegun. Segera. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Zhou Tong Senior ini benar-benar menyebabkan masalah kemanapun dia pergi. Setelah tiba di Dao Sekte. Banyak hal yang Lindung dengar tentang orang ini terkait dengan banyak prestasi besarnya. Namun, dari ini, Lindung dapat menyimpulkan kualitas dari apa yang disebut daftar sekte yang diinginkan ini. Jika seseorang tidak benar-benar terampil, akan sangat sulit untuk berakhir hidup setelah menyinggung beberapa sekte super. Karena itu, yang terbaik adalah menghindari menyebabkan masalah ketika kita mencapai blue Rock Grounds. Meskipun kami adalah murid Dao Sekte, prestise Sekte Super berkurang di tempat yang kacau seperti blue Rock Grounds, Ying Huan Huan menatap Lindung dengan matanya yang besar dan memperingatkan. Lindung melengkungkan bibirnya tanpa daya. Diceramahi oleh gadis ini, yang seusia dengannya, benar-benar merasa sedikit aneh. Dao Sekte kami memiliki tambang Nirvana Crystal di sana. Kali ini, ada beberapa gangguan yang mengganggu proses penambangan. Misi kami adalah untuk mengamati daerah tersebut. Kemungkinan beberapa binatang iblis menyebabkan masalah. Misi ini tidak sulit dan jika semuanya berjalan lancar. Kami akan dapat kembali dalam waktu setengah bulan. Kata Ying Huan-Huan. Lin Dong sedikit mengangguk. Dia tahu sedikit tentang tambang Nirvana Kristal dan mereka mirip dengan pil Nirvana. Di dalam kristal itu adalah daya Yuan murni alami dicampur dengan Nirvana Qi. Selain itu. Tambang kristal ini adalah sumber daya yang sangat penting bagi berbagai sekte super. Itu karena pil-pil dalam sekte itu harus diisi ulang dengan sejumlah besar kristal nirvana setiap tahun. Jika tidak, sungai pil akan habis secara bertahap. Haha. <tuh> dengan kakak senior Huan huan yang bertanggung jawab, kemungkinan tidak akan ada banyak masalah selama misi ini. Kami hanya akan memperlakukannya sebagai keluar untuk melakukan tur. Meskipun Blood Rock Grounds kacau balau. Rumah lelang di sana cukup berkembang dan kita bisa melihat berbagai item menarik. Pada saat itu, kami bahkan mungkin bisa pergi dan melihatnya. Pria berpakaian putih di samping Ying Huan Huan juga membuka mulutnya dan tertawa. Setelah mengobrol di sepanjang jalan, Lindung juga mendapatkan pemahaman tentang dua pria lainnya. Pria berpakaian putih itu bernama Jiang Kun. Dia adalah murid langsung senior di Earth Hall dan dia juga di 7 Yuan Nirvana Stage. Pria berpakaian hitam itu bernama Yuan Ling, dan dia juga seorang murid langsung senior dari aula banjir dan sekuat Jiang Kun. Menilai dari permukaan saja, di antara mereka berempat, yang terkuat adalah Ying Huan Huan. Fluktuasi Yuan Power di sekitar tubuhnya lebih kuat dari duo Jiang Kun. Kemungkinan dia telah mencapai puncak tujuh tahap Yuan Nirvana. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Lindong tidak dapat merasakan fluktuasi luar biasa di sekitarnya. Orang bisa mengatakan bahwa wanita muda di depannya itu tidak sesederhana dia muncul di permukaan. Lindong tersenyum dan hatinya juga sedikit rileks. Bagaimanapun, dia belum keluar setelah mencapai wilayah Suan Timur. Kali ini, dia bisa menganggapnya sebagai kesempatan untuk menjelajahi dunia luar. Bloodrock Rock Grounds cukup jauh dari Daosek. Meskipun condor hijau terbang dengan kecepatan tinggi, perjalanan masih memakan waktu sekitar lima hari. Lindong, yang duduk di condor hijau, tiba-tiba merasakan sesuatu ketika pagi hari ke-6 tiba. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia bisa melihat bahwa hutan hijau yang semula subur di depan, tiba-tiba terhenti. Warna merah agak terang menyebar terpisah dari area yang bisa dia lihat. Warna itu seperti bumi diserbu oleh darah segar. Aroma jahat samar namun menakutkan muncul dari tanah. Ketika mendekati wilayah ini, Lindung bisa merasakan bahwa aura di sekitar tempat itu menjadi jauh lebih berantakan. Aura ini sebagian besar mengandung tingkat keganasan. Beberapa tersembunyi di dalam kegelapan. Sementara yang lain dengan ganas menyapu mata gelap dan dingin mereka di atas condor hijau yang terbang melintasi langit. Ini adalah tempat yang tidak ramah. Lindung sedikit mengerutkan alisnya ketika pikiran ini muncul di dalam hatinya. Sepertinya itu seperti yang dikatakan Ying Huan Huan. Ini adalah daerah yang cukup kacau. Kami telah tiba di Blood Rock Grounds. Di kepala condor, Ying Huan Huan meregangkan pinggangnya yang malas. Dia segera berbicara sambil tersenyum. Mari kita pergi ke tambang dulu. Ada murid dari Sekte Dao kami yang terletak di sana. 2. Duo Jiangkun secara alami tidak akan menentang instruksinya. Selain itu, Lindung tidak terbiasa dengan daerah itu karena ini adalah pertama kalinya di sini. Oleh karena itu, sebagian besar keputusan dibuat oleh Ying Huan Huan. Duduk di condor hijau. Ying Huan Huan melambaikan tangannya dengan lembut sebelum condor hijau segera mengepakkan sayapnya yang besar mengubah arahnya dan meningkatkan kecepatannya. Perjalanan ini hanya berlangsung setengah jam. Setelah itu, Lindung melihat gunung merah cerah muncul di hadapannya. Bahkan, bahkan mungkin untuk melihat beberapa bangunan dan sosok manusia yang berjarak dengan baik di dalam pegunungan itu. Ying Huan-Huan tampaknya cukup akrab dengan tempat ini. Matanya hanya melayang ke bawah sebelum dia mengarahkan condor hijau untuk mengurangi kecepatannya dan akhirnya melingkari puncak gunung sebelum perlahan-lahan turun. Tempat pendaratan mereka adalah sebuah batu persegi. Segera setelah condor hijau mendarat, beberapa suara angin deras dipancarkan dari jarak yang cukup dekat. Setelah itu, lebih dari selusin angka bergegas mendekat dari lencana di depan dada mereka. Mereka semua jelas adalah murid dari Sekte Dao. Ekspresi awalnya berhati-hati di wajah mereka dengan cepat menghilang setelah melihat Ying Huan-Huan. Sebagai gantinya adalah ekspresi hormat. Kuan huan di depan mereka adalah seorang wanita yang memiliki sosok yang agak kecil dan halus. Meskipun dia tidak secantik Ying Huan-Huan, dia memiliki sikap yang lembut. Wajahnya mengandung sukacita ketika dia melihat Ying Huan-Huan. Sikapnya jelas menunjukkan bahwa dia agak akrab dengan yang terakhir. Hehe, kakak perempuan Fang. Ying Huan-Huan juga tersenyum dan melangkah maju ketika dia melihat wanita itu. Saudari Tetua Fang, sehubungan dengan para murid yang mengikuti aku untuk misi ini, Kalian semua harus akrab dengan Jiang Kun dan Yuan Ling. Orang terakhir adalah murid baru dari Desolate Hall. Lindong, Dong, Ying Huan Huan mengobrol sedikit dengan yang disebut kakak perempuan Fang, sebelum mengarahkan jari lembutnya ke arah Lin Dong. Seorang murid baru dari Desolate Hall. Kakak perempuan Fang itu jelas terkejut setelah mendengar ini. Matanya melihat ke arah Lin Dong dan berbicara dengan tidak pasti. Panggung 5 Yuan Nirvana Blood Rock Grounds adalah tempat yang cukup kacau. Dengan demikian, Dao Sekte biasanya akan mengirim murid yang kuat ke daerah ini dan sangat jarang melihat seseorang seperti Lindong. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang merasakan hal ini. Bahkan murid Dao Sekte lainnya mengikutinya menatap Lindong dengan terkejut di mata mereka. Jelas, mereka tidak mengerti mengapa murid baru yang lemah akan dikirim ke sini kali ini. Kamu seharusnya tidak meremehkan orang ini. Dia baru bergabung dengan Desolate Hall selama kurang dari sebulan. Tetapi dia sudah menjadi murid langsung senior Desolate Hall. Bahkan Jiang Hao tidak dapat melakukan apapun padanya. Ying Huan Huan juga jelas menyadari pikiran-pikiran di dalam hati kakak perempuannya, Fang. Dia segera berbicara dengan lembut di belakang telinga yang terakhir. Oh, ekspresi wanita ini sedikit berubah. Dipromosikan menjadi murid langsung senior dalam waktu kurang dari sebulan. Kecepatan ini benar-benar sedikit menakutkan. Sepertinya Lindong harus cukup mampu. Ini adalah senior Yuanfang dan dia juga murid senior-senior Sky Hall. Tambang ini semuanya dikelola olehnya. Ying Huan-Huan tersenyum pada Lindong dan diperkenalkan. Salam untuk senior Yuanfang. Lindong menangkupkan tangannya ke arah wanita itu. Meskipun dia tidak perlu memanggilnya sebagai senior mengingat statusnya sebagai murid langsung senior dari Aula Desolate, Lindung jelas tidak merasa bahwa ini akan menyebabkan dia kehilangan muka. Saudara junior Lindung terlalu sopan. Cara alamat Lindung juga menyebabkan ekspresi wanita itu melunak. Jelas. Salam hormat Lindung membuatnya mengalami beberapa perasaan yang menyenangkan terhadapnya. Sister Elder Fang Bawa kami untuk melihat masalah yang telah muncul kali ini. Jika itu adalah binatang iblis menjengkelkan lagi. Jangan salahkan seruan kecil ini karena kejam. Ying Huan-Huan meraih dengan keras dengan tangannya. Tindakannya bersama dengan penampilannya yang indah. Membuat semua orang tertawa tanpa sadar. Yuan Fang juga tertawa. Dia dengan hati-hati menepuk kepala kecil Ying Huan-Huan. Segera, matanya menjadi sedikit suram ketika dia berkata. Masalahnya kali ini agak aneh. Aku akan membawa kalian semua untuk pergi dan melihat dulu. Yuanfang langsung berbalik dan bergegas keluar saat dia berbicara. Ying Huan-Huan, Lindong dan yang lainnya juga segera mengikutinya. Setelah kelompok Lindong menghilang. Sepasang mata yang mengandung kilau dingin yang gelap. Secara bertahap menghilang dalam kegelapan di puncak gunung yang jauh. Bersambung. Lanjut ke part berikutnya ya.